Kau supikas tinggal sa Oh, oh kau ego yang buat go Oh, oh, oh padahal sejanji untuk setia. Kau pun mau kau yang gigih saat Mulai karena kau yang inginkan Bukan saya minta pisah Beri pelukan saat kau dingin Namun sekarang sutra bisa Takdir memisahkan Hingga harus lemas Terabar berdaya. Entah harus terus berjalan Dimana mana pasku lepas kenangan Kau pun mau menjauh dari saat Kau dan kau okey tinggalkan Sebelum pergi kau harus ingat Di saat kau panas Apalap keringat Kau supikas tinggal saya oh, oh. Kau ego yang gua Padahal sejanji Untuk setia Kau pun mau Kau yang ingin Saat tak bisa paksaku Biar kau pergi Tak bisa